Jadi semangat yang luar biasa itu yang memunculkan risalah ini tersebar. Kalau yang masih muda sekurang-kurangnya di rumah itu jadi cahaya. Untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk tetangganya. Saya itu kan, saya berharap itu setiap RT yang punya 40 kakak tidak boleh ada yang orang susah di situ. Tidak boleh saudara kita itu kelaparan. Negara tidak mungkin hadir di tempat-tempat itu nggak mungkin. Yang hadir ya hanya kita dan itu tidak perlu pendanaan. Coba kalau setiap RT ada anak muda satu saja Saya waktu jadi menteri sosial kagum dengan seseorang Mungkin tidak banyak ayat-ayat Quran yang dia dengar Mungkin tidak banyak hadis-hadis rasul yang tidak dengar Dan orangnya di bawah pas-pasan Tapi namanya harum di daerahnya Tidak seorang pun yang susah kecuali yang dia menyelesaikan masalahnya Bukan duit uang dia tapi dia menjembatani Seorang ibu yang mau melahirkan gak, tidak ada rumah sakit situ, Harus dengan mobil dia carikan Dia hubungi orang-orang kaya dapat mobil jadi ketika saya ketemu Jadi ada seseorang yang punya semangat Coba kalau di setiap RT kita data Oh ada 10 rumah yang menengah ke atas Ada lima rumah Anak-anaknya di jalanan Minta sana minat Yang 10 rumah itu siap Dia memberikan dua piring setiap hari selamat. Serahkan pada yang susah Kira-kira ada yang di jalan? Tidak ada lagi Tanya, tanya lagi siapa dari keluarga-keluarga yang punya ilmu Oh Pulan Ngajari mereka-mereka Bangsa ini perlu Bangkit seseorang itu menjembatani Itu orang-orang yang paling dicinta Itulah dakwah juga Dakwah ini tidak mesti ceramah di masjid Tidak mesti harus jadi orator hafal ayat dan hadis Amal Coba action Islam tidak mengajarkan kita teori Tidak ada Rasul alaihi SAW Kalau bertanya sama sahabat-sahabatnya Dia tanya Kuasa enggak sunnah hari ini? Sudah bersedekah enggak hari ini? Sudah mengunjungi sipulan yang sakit atau tidak? Tidak pernah beliau menanyakan Apa? Keutamaan Sunnah. Apa keutamaan bersedekah Tidak, Tidak ada Apa pahala-pahala Mengunjungi mereka yang sakit Tidak ada pertanyaan semacam itu